Jika Baru kau tahu, ku mencintamu di sepanjang waktuku. Kau tahu, ku mencium kamu di sepanjang waktuku. Terima kasih. Yeah, Mereka